Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengganti region pada PC atau laptop ya jadi mungkin kalau PC atau laptop kalian memang pengen berlangganan Xbox Game Pass itu harus diganti gitu regionnya kalau nggak diganti, nanti untuk menu Game Passnya enggak akan muncul di Xboxnya ya, di aplikasi Xboxnya jadi untuk uh, menggantinya kalian cukup tinggal uh, klikkan Windows aja atau mungkin kalian cari gitu ya country, gitu ya country dan sini nanti akan muncul uh, change your country Oregon gitu jadi di sini kita akan mengganti untuk region mana yang kita akan pilih gitu di sini kalian bisa mengganti ke region apa aja yang kalian mau gitu kalian mau ganti ke Uruguay uh, Vanuatu atau apapun Uzbekistan gitu ya kalian mau ganti ke region manapun terserah cuman untuk Xbox game pass uh, spesifik saya saranin sih US atau King uh, UK ya kalau mungkin kalian pengen uh, region lain mungkin kayak Region apapun, pokoknya yang harus disupport sama Xbox Game Pass gitu. Jadi biar nanti untuk menu Xbox nya nanti bakal ada gitu, kayak di sini nih Xbox di sini. Dan untuk uh, mengganti region sendiri, ini nggak harus restart ya atau mungkin uh, dimulai ulang gitu. Kalau bahasa Indonesia cuman agak aneh ya kalau agak, agak mulai ulang gitu. Uh, di sini kan cukup tinggal ganti aja untuk regionnya, tinggal diklik nanti. Akan berganti gitu Nah tapi kalau kalian memang spesifik nonton video tutorial ini Untuk Xbox Game Pass gitu ya Dan kalian udah ganti misalnya ke region yang bisa disupport sama Xbox Game Pass Kalian bisa coba untuk tutup aplikasi Xboxnya uh, Kalian juga dipastikan juga untuk di tray kalian quit gitu ya Cuman ini entah kenapa uh, nggak bisa diklik kanan gitu Kalian klik kanan terus uh, tinggal di uh, quit aja gitu Kalau nggak bisa kalian bisa coba dari Task Manager uh, Di sini kita akan cari yang namanya Xbox ya Xbox. Uh, di sini kita akan end task uh, end aja langsung. Pastiin di tray -nya udah nggak ada dan kalau udah nggak ada berarti itu udah ditutup ya. Sini kita akan langsung buka aplikasi Xbox-nya dan ini kehitungnya eh uh, restart ya untuk APP-nya gitu atau mungkin aplikasinya. Dan nanti seharusnya untuk menu Game Pass-nya di sini nanti akan muncul gitu kalau kalian memang uh, udah mengganti region-nya dan untuk akunnya juga udah disetting ke uh, alamatnya uh, mungkin postal code dan sebagainya ke region yang kalian tuju misalnya saya pilih US ya untuk akun saya ini gitu dan saya ganti juga untuk regionnya ke US dan untuk game pasnya muncul gitu untuk uh, menunya dan kalau ada game tinggal dipilih aja gamenya gitu ya tinggal dipilih misalnya Plague Tale uh, Innocence tinggal diklik play dan atau mungkin kalau kalian mau beli silahkan klik play udah gitu gratis gitu ya selama kalian berlangganan Xbox Game Pass dannya eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya memang untuk tutorialnya gampang banget tinggal kalian ganti aja ke setting gitu ya country kalian tinggal cari aja atau mungkin kalau kalian pengen dari setting ini gitu uh, dan sini kalau nggak salah uh, untuk ini sistem ya kalau nggak salah ya untuk uh, menunya gitu cuma saya nggak nggak hafal sih kalau dari sini saya lebih sukanya yang cepat aja gitu langsung aja kalian klikin account atau mungkin sini kalian cari country Gitu kan, dan ketika kalian pilih aja, nanti tinggal langsung kalian pilih gitu. Dan saya sih, jujur, lebih suka dari yang search ini karena ya, biar lebih sedikit gitu ngekliknya dan biar lebih cepat gitu. Dana ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan next, aku Bye bye.